di aplikasi pinjol yang tentunya sudah membuat kita galau, ya kan? Yang sudah membuat hari ini konsentrasi kita terpecah belah, ya kan? Oke, baik ya. Hari ini kami dari channel YouTube Info Pinjol Terbaru mengingatkan, ya, bahwasannya channel YouTube Info Pinjol Terbaru tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun. Jadi, apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel YouTube Info Pinjol Terbaru, maka fix itu adalah penipuan. Oke baik ya hari ini ada kabar gembira Apa sih bang kabar gembiranya Hari ini SWI sudah menemukan 71 aplikasi pinjol ilegal Yang mungkin salah satunya hari ini sedang kalian gunakan Maka secara otomatis hutang kalian di 71 aplikasi pinjol ini Maka akan dianggap lunas Loh kenapa seperti itu bang? Karena memang mereka ini ilegal aplikasi-aplikasi ya, pinjol ilegal hari ini sedang diberantas habis-habisan oleh pemerintah Indonesia dan salah satu cara untuk menutup mereka ini adalah dengan cara tidak lagi membayar hutang kepada mereka tidak lagi membayar biaya perpanjangan ini itu segala macam wah bang itu nanti berbahaya dong ya berbahaya ketika mereka melakukan penyebaran data dan untuk kalian yang mungkin sudah mendapatkan data-datanya disebar oleh aplikasi-aplikasi pinjol maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar lagi. Jadi udah cukup jelas. Nah Bang, langsung aja lah. Apa sih 71 aplikasi pinjol yang dinyatakan ilegal? Yang hari ini sudah diberantas, diblokir dan ditutup oleh OJK dan SWI. Oke baik, kalian harus simak satu persatu namanya ya guys. Dan mudah-mudahan salah satunya atau mungkin 2-3-4 aplikasi yang hari ini sedang kalian gunakan masuk ke dalam rilis aplikasi pinjol ilegal yang artinya tidak perlu dibayar lagi. Yang namanya aplikasi pinjol ilegal itu sudah pasti tidak terkoneksi ke Slick OJK, jadi aman banget ya bang. Dan yang kedua mereka itu tidak punya debt kolektor lapangan. Dan kita harus menyiapkan mental ketika aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini melakukan penyebaran data. Dan kalian nggak perlu merasa malu dan juga nggak perlu merasa panik lagi. Oke langsung, ini dia. Oke okay, baik ya, di belakang layar monitor kalian bisa melihat satu per satu nama-nama aplikasi pinjol ilegalnya. Ini bersumber dari moneykompas.com. Nah, di situ di judul di video ini daftar 71 pinjol ilegal yang diblokir SWI. Berikut adalah daftar 71 pinjaman online ilegal yang telah diblokir oleh SWI pada Agustus 2022. Jadi masih cukup baru, ya kan? Apalagi untuk yang masih baru-baru saja terjebak dengan yang namanya hutang-hutang di aplikasi pinjol ini perlu menyimak nama-nama tersebut. Yang pertama adalah aplikasi Selamat Meminjam Selamat meminjam ya kan? Dan yang kedua adalah selamat meminjam kembali Dan yang ketiga adalah aplikasi uang tunai pinjaman Dan yang keempat adalah aplikasi tunai plus Dan yang kelima adalah aplikasi dana Cerdik. Lanjut untuk di urutan yang keenam adalah aplikasi pinjaman bantuan, dan di urutan ketujuh adalah aplikasi pinjaman kredit, dan di urutan kedelapan adalah aplikasi rupiahku. Di urutan kesembilan adalah aplikasi hiudana dan di urutan kesepuluh adalah aplikasi pohon duit. Nah, diantara antara sepuluh aplikasi pinjol yang tadi kita sebutkan, ada nggak? Salah satunya sedang kalian pakai. Kalau ada, maka fix hutang. Pak pinjol kalian, maka otomatis lunas, ya guys. Lanjut untuk di urutan ke-11 adalah aplikasi rupiah Anda Dan di urutan ke-12 adalah aplikasi pinjam emas Dan di urutan ke-13 adalah aplikasi pinjam emas lagi Dan di urutan ke-14 adalah aplikasi pinjaman bintang Dan di urutan ke-15 adalah aplikasi KSP pinjaman bintang Banyak ya nama-namanya itu yang hampir serupa ini bisa diindikasikan bahwasannya aplikasi-aplikasi pinjol ini punya anak ya. Beranak pinak. Jangan-jangan kalian pernah meminjol di satu aplikasi. Tiba-tiba dikasih pinjaman dari 5, 6, 7 aplikasi GUS. Sekaligus mengirimkan uangnya kepada mereka. Lanjut untuk di urutan ke-16 adalah aplikasi Saku Dana Dompet dan di urutan ke-17 adalah aplikasi Aman Cair dan di urutan ke-18 adalah aplikasi Sangat Mudah di urutan ke-19 adalah aplikasi Dana Cepat dan di urutan ke-20 adalah aplikasi Pinjam Uang Lanjut untuk di urutan ke-21 Adalah aplikasi pinjam uang bunga rendah Dan di urutan ke-22 adalah aplikasi dana kilat Tapi bukan KTA kilat Di urutan ke-23 adalah aplikasi kredit Guna pinjaman online cepat, aman, dan terpercaya Lengkap banget ya Panjang namanya Dan di urutan ke-24 Adalah aplikasi pinjam uang cepat Indonesia Dan di urutan ke-25 adalah aplikasi pinjol OJK Terbaru clue, wah mereka mencatut nama OJK ya guys. Dan di urutan ke-26 adalah aplikasi pinjol OJK 2022 guide terbaru. Di urutan ke-27 adalah aplikasi cara pinjaman online cair KTP, dan di urutan ke-28 adalah aplikasi pinjaman online plus guide. Dan di urutan ke-29 adalah aplikasi pinjol OJK cepat cair tips. Wah ini nama-namanya ini ngeri-ngeri banget ya Tapi memang cukup jarang terdengar di telinga masyarakat Indonesia Oke di urutan ke 30 adalah aplikasi pinjol OJK bunga rendah guide. Dan di urutan ke 31 adalah aplikasi pinjol OJK tips bunga rendah. Di urutan ke 32 adalah aplikasi pinjol jamin cair dan aman klu. Di urutan ke 33 adalah aplikasi pinjol cair bunga rendah tips. Dan di urutan ke 34 adalah aplikasi tips pinjol cepat cair OJK. Nama-namanya itu-itu aja ya kan. Dan di urutan ke-35 adalah aplikasi pinjol mudah dan cepat cair tips. Di urutan ke-36 adalah aplikasi pinjol cepat cair clue Dan di urutan ke-37 adalah aplikasi pinjol OJK terbaru cepat trik. Itu-itu aja namanya ya kan. Dan di urutan ke-38 adalah aplikasi pinjol bunga rendah tips. Di urutan ke 39 adalah aplikasi pinjol OJK 2022 terbaru tips Dan di urutan ke 40 adalah aplikasi cara pinjol cepat cair Lanjut untuk di urutan ke 41 adalah aplikasi pinjol OJK 2022 tips terbaru Dan di urutan ke 42 adalah aplikasi pinjaman online kluh dan di urutan ke-43 adalah aplikasi pinjaman tunai cepat Cash Dana dan di urutan ke-44 adalah aplikasi Dana Bisnis. Dan di urutan ke-45 adalah aplikasi kredit guna. Dan di urutan ke-46 adalah aplikasi pinjaman murah. Di urutan ke-47 adalah aplikasi koinmu. Dan di urutan ke-48 adalah aplikasi danaku. Di urutan ke-49 adalah aplikasi danaku kredit cepat pinjaman uang online. Dan di urutan ke-50 adalah aplikasi pinjaman online kilat rupiah. Lanjut ini masih ada sekitar 21 Syukur-syukur nih ada salah satunya yang sedang kalian pinjam Maka fix utang kalian di aplikasi tersebut Maka otomatis lunas guys Di urutan ke 51 adalah aplikasi Saku Pinjaman Dan di urutan ke 52 adalah aplikasi Pinjaman Dana Dan di urutan ke 53 adalah aplikasi Tunai Cair Pinjaman Online Cepat Cair Di urutan ke 54 adalah aplikasi Duit Halal Wah ya Duit Halal dan di urutan ke-55 adalah aplikasi dompet PJM, pinjaman uang online cepat cair. Di urutan ke-56 adalah aplikasi kantong uang. Dan di urutan ke-57 adalah aplikasi kucing bahagia, meong meong meong. Di urutan ke-58 adalah aplikasi beruntung pinjaman uang. Dan di urutan ke-59 adalah aplikasi duit happy, pinjaman online. Dan di urutan ke-60 adalah aplikasi cash mudah pinjaman isi lanjut untuk di urutan ke 11 terakhir di urutan ke 61 adalah aplikasi cash mudah pinjaman isi dan di urutan ke 62 adalah aplikasi go uang kemarin banyak yang bertanya-tanya tentang itu dan di urutan ke 63 adalah aplikasi tunai go ada yang pakai dan di urutan ke 64 adalah aplikasi tunai pintar dan di urutan ke 65 ini banyak juga ya yang pakai isi loan. Dan di urutan ke-64, 66 adalah aplikasi dana dompet. Dan di urutan ke-67 adalah aplikasi bank orang orangutan KSP. Orangutan ini udah cukup lama nih. Dan di urutan ke-68 adalah aplikasi subsidi malas. Subsidi malas, ya kan? Dan di urutan ke-69 kembali kucing bahagia. Dan di urutan ke-70 adalah aplikasi surga malas, ya kan? Tadi... Subsidi malas nah sekarang surga malas Dan di urutan terakhir adalah aplikasi kualitas tinggi Oke itulah tadi temuan terbaru di bulan Agustus ini 71 aplikasi pinjol ternyata terdeteksi sebagai aplikasi pinjol ilegal Yang tidak perlu kalian bayar lagi Apabila memang kalian sudah mendapati data-data kalian disebar sama 71 aplikasi pinjol tersebut Maka fix nggak usah kalian bayar Ya, Oke okay, jadi mungkin itu dulu informasi yang bisa aku sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Untuk kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda like-nya Silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda like-nya Biar aku lebih semangat lagi untuk memberikan semua informasi dan edukasi Terkait tentang aplikasi pinjaman uang online Oke okay, jadi mungkin itu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh